Baiklah bersahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Perhatikan bersahabat kita lihat ya, ada sebuah momen spesial Video nih yang diunggah di gasnya Papa Bilar Ini masih momen di tempatnya Roy Ricardo, bersahabat ya Papa Bilar ini lagi memakai sweater atau hoodie milik Roy Ricardo, bersahabat ya Masya Allah banget ya Tentunya makin ganteng, mudah-mudahan semakin banyak doa dan dukungan yang selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita lesti dan rizky bilar dan kita lihat juga persahabat ke momen berikutnya tuh ini ada momen spesial bahagia persahabat ya papa bilar dan Rick Ricardo ini lagi mencoba motor trail persahabat ya pasti seru banget kalau ada vlognya masya allah kita selalu dukung yang terbaik apapun yang dilakukan oleh Papa Pilar momen ini pun diunggah kembali oleh akun Saber.Tingan School Leslar Banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan Salah satunya dari akun joining si Heneng mengatakan Bang Rizky, bilar ke Cianjur naik motor trail boncengan sama dedek serutuh. Katanya, "Tuh, wah, mudah-mudahan saja ya. Ada kejutan yang kita dapatkan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejuaraan." Untuk selanjutnya, kita lihat juga bersahabat atau unggahan terbaru dari Papa Bilar. Dia dalam akun Instagram pribadinya Papa Bilar mengunggah sebuah postingan, ya ini lagi main game dan kita lihat nih ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Ini kalau gua nggak ke distract, efek kesenangan skornya bakal lebih tinggi nih katanya tuh. Kalian bisa sampai berapa? Pertanyaan dari Papa Rizky Pilar. Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan Yang ini dari Pak Ferry juga ikut berkomentar di postingan Papa Bilar Pak Ferry mengatakan maksudnya gimana sih game ini gak ngerti gua katanya tuh Wow <tuh> Pak Ferry gak ngerti ya dan di postingan Papa Bilar ini tentu kita salpok banget dengan Papa Bilar yang memanggil Bunda Lesti sayang sampai beberapa kali yang Saking senangnya, skor dari Papa Bilar ini tentunya tinggi sampai memanggil sayangnya pun beberapa kali nih kepada Bunda Lesti Masya Allah, tentu kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram, Galufina Leslar mengatakan, "Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, karena tuh Wow, sayangnya aja sampai berkali-kali juga nih di kolom komentar. Kita lihat juga ke komentar lain dari akun Instagram. Kalau jadi sahabat, nanti nggak jadi mengatakan, 'Guys, kalian ngapain rame-rame di sini?' Kelihatan banget, nggak bisa nyembunyiin. Kangen sama emak bapaknya Leslar ya? Kan katanya, 'Tuh, aduh, masya banget ya.' Dan kita lihat juga persahabat ke komentar selanjutnya Dari akun Instagram Nilam Cahaya Permana mengatakan di kolom komentar Berapa kali ini kakak makin sayang dalam video ini Tuh persebat ya Saking Gabutnya Papa Bilar main game, dan pastinya selalu sayang terhadap istrinya. Sampai dipanggil sayang saja, beberapa kali masya Allah, mudah-mudahan bahagia selalu. Mudah-mudahan selalu sehat untuk idola-idiola kita, kita. Alhamdulillah, di malam minggu selalu kita mendapatkan vitamin bahagia dan selalu bisa menambah imun kita semua. Amin. Dan kita lihat juga, para dapat ke momen berikutnya, ada kabar terbaru ya, tuh, dinner bareng nih malam hari ini. Nama Lesti Kejora Ditek, nama Mama Kejora dan Sadrina Sasha Tuh Kak Sadrina juga bersama Beth ya Ternyata lagi makan malam bersama Bunda Lesti Masya Allah, mudah-mudahan ada cedukan vitamin Dan kabar baik yang kita dapatkan langsung dari idola kita Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini